Nak, kalian kan dari tadi lupa makan. Tapi ibu cuma bisa masakin ini. Iya, bunda, nggak apa-apa kok. <tipu> <tipu> Lihat, <ibu>. ya, <tipu> Bun, ayah datang. ayo makan yio. Ayah nih enggak dari tadi. Oh, udah lapar kali. Pun. Bunda. Udah, kalian ini aja. Udah bisunya aja ya. Hmm. <tik> Ayah nih enggak dari tadi. Oh, udah lapar kali. Pun. Bunda. <tik> Ini aja Udah bis, ini aja ya uh, wow. uh. Adanya cuman pakai sambal, nggak ya. apa-apa ya Ya udah nggak apa-apa lah pun, yang penting ada yang dimakan Aku suka makan jendela <tuk> Udah makan hmm. apa ah, Cuma sambal Aku punya ini bro Bagilah ya sama Bunda. Bunda ya, makan pakai sambel aja. Dah habis ya, kita makan di depan. Saya siapa? Keman kita nggak oh. dibagi? Ya kan Pis? Hmm. Kapan Bukan lo, minta ini. Ke enggak tahu mau ono no, de ono ma uh anti enggak ono Maah, Maa. wah, kue yang enak kacang enak. Ada malah naik cahat kau teman, ada pun jili.